hubungan asmara dan angka keberuntungan seorang Leo di bulan Oktober tahun 2020 untuk mempersingkat waktu kita langsung saja mengambil kartu kesehatan seorang Leo selanjutnya kita akan mengambil kartu keuangan seorang Leo di bulan Oktober tahun 2020 selanjutnya kita akan mengambil kartu karya pekerjaan seorang Leo di bulan Oktober tahun 2020 dan selanjutnya kita akan mengambil kartu hubungan asmara seorang Leo di bulan Oktober tahun 2020 jika kartu ke kategori sudah kita dapatkan kerisanya kita mengambil kartu support energi yang mendapatkan oleh seorang Leo di bulan Oktober tahun 2020 pertama kategori support energi kesehatan selanjutnya support energi kepada keuangan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 dua opsi ataupun dua pedang. Secara umum, dua opsi itu diartikan dua tindakan dan tukar pilihanmu satu memilih dan satu tindakan Jadi disini menggambarkan kesehatan sewang leo itu tidak akan mengalami gangguan apa apa, namun di satu sisi ia mengalami beban pikiran yang amat berat karena di bulan oktober tahun 2020 ia dihadapkan dengan pilihan yang sangat berat di dalam kehidupannya. Di sini sangat berpengaruh kepada beban pikiran namun tidak akan berpengaruh kepada kesehatan Leo di bulan Oktober tahun 2020 Di sini juga digambarkan pilihan itu sangatlah berarti dan sangatlah berguna kepada kehidupan Leo di masa mendatang dan di masa tuanya sehingga di sini Leo akan sulit untuk menentukan pilihan ataupun solusinya dan untuk support energinya adalah Page of pentacle secara umum Page of pentacle itu diartikan seorang anak jadi di sini menggambarkan kesehatan seorang Leo di bulan Oktober tahun 2020 tidak akan mengalami gangguan apa-apa namun di satu sisi ia hanya mendapatkan beban pikiran karena mendapatkan pilihan yang amat berat di dalam kehidupannya dan disini seorang anak merupakan sosok yang menjadi pilihan antara kedua pilihan tersebut Jadi di sini bisa digambarkan bahwasanya seorang Leo akan memilih pekerjaan ataupun memilih seorang anak Selanjutnya kita kartu keuangan seorang Leo dan kartunya adalah dua of ataupun dua koin. Secara Two of pentakel itu diartikan proses kestabilan, suatu kestabilan ia sudah dapatkan dan ingin mengambil satu langkah untuk memulai sesuatu yang hal yang baru yang menunjang keuangannya semakin bagus. Jadi di sini keuangan seorang Leo di bulan Oktober tahun 2020 itu tidak mengalami gangguan apa-apa, ia -apa, di dalam proses stabil dan seorang Leo mampu mengkontrol dan pendapatannya di bulan Oktober, sehingga di sini. Kestabilan keuangan ia dapatkan. Namun di satu sisi, seorang Leo di sini ingin mengambil satu langkah yang membuat perubahan kepada keuangannya. Dan di sini tujuan seorang Leo adalah ingin menunjang keuangannya lebih bagus lagi. Dan memperbaiki keuangannya lebih bagus lagi di bulan Oktober tahun 2020. Satu usaha ini bisa saja menggambarkan kepada sebuah usaha sampingan ataupun usaha kerjasama Dan untuk support energinya adalah... kenaik offshore secara umumnya kenaik offshore itu diartikan seorang pria yang usianya di bawah 30 tahun jadi di sini menggambarkan keuangan seorang dia tidak akan mengalami gangguan apa-apa namun ia ingin mengambil satu langkah yang memperbaiki serta menunjang keuangannya lebih bagus lagi Di mana tindakan dan usaha itu akan didukung oleh seseorang yang usianya di bawah 30 tahun yang merupakan sahabat ataupun teman dekat seorang Leo selanjutnya kita kartukan pekerjaan seorang Leo dan kartunya adalah of one ataupun delapan tongkat secara umum Akovan itu diartikan tetap tekuni jalani apa yang ada dan tunggu hasilnya akan menghampirimu secara maksimal dan di satu sisi jangan lupakan untuk membuat satu usaha yang lebih bagus lagi serta akan menunjang pekerjaan dan karirmu lebih bagus lagi jadi disini menambahkan untuk karya pekerjaan seorang Leo di bulan Oktober tahun 2020 karirnya tidak akan mengalami perombakan tidak akan mengalami perubahan namun disini disarankan kepada seorang Leo tetap tekuni pekerjaanmu yang sekarang jalani dengan disiplin jalani dengan penuh tanggung jawab dan tunggu hasil yang akan maksimal kamu dapatkan di bulan Oktober tahun 2020 namun di disini tidak tertutup kemungkinan kamu disarankan untuk membuat satu usaha yang dimana usaha itu merupakan usaha sampingan yang dapat menunjang pekerjaan serta dapat menunjang keuanganmu lebih bagus lagi di bulan Oktober tahun 2020 dan di sini kamu disarankan untuk tetap fokus dan bertanggung jawab di dalam pekerjaanmu dan untuk support energinya adalah base of one secara umumnya base of one itu diberikan seorang anak jadi disini digambarkan karena tidak akan mengalami gangguan apa-apa namun kamu disarankan untuk tetap fokus dan membuka usaha sampingan di mana kamu mendapatkan sebuah support ataupun motivasi dari seorang anak yang merupakan anakmu sendiri ataupun anak saudara serta anak tetanggamu dan selanjutnya kita kartu hubungan asmara dan kartunya adalah ini. Ace of Cup secara umumnya Ace of Cup itu permulaan awal mula ingin memulai dan sesuatu hal yang baru ingin kamu lakukan di dalam kehidupanmu terutama di dalam kategori hubungan asmara dan di sini menggambarkan hubungan asmara seorang Leo di bulan Oktober tahun 2020 ia ingin memulai suatu hubungan yang baru atau dalam artian ia ingin meng-refresh ataupun mengulang kembali hubungannya bersama pasangan di mana kesalahan-kesalahan yang dulu ia berniat untuk tidak melakukannya di bulan Oktober. Dan di sini seorang Leo ingin memulai hubungan yang lebih bahagia serta hubungan yang lebih harmonis kepada pasangan. Di sini juga menggambarkan seorang Leo akan lebih rutin dan lebih suka pengertian kepada pasangan serta memberikan sesuatu yang sangat membahagiakan pasangan di bulan Oktober tahun 2020. Dan untuk support energinya adalah King of Cup secara punya King of Cup itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya ataupun dalam kategori ini seseorang yang lebih tua dari Leo sendiri dan di sini menggambarkan seorang Leo ingin memulai hubungan yang lebih harmonis hubungan yang lebih bahagia bersama pasangan di mana tindakan Leo itu mendapatkan support yang sangat bagus dari seorang orang tua Leo dan orang tua pasangan Leo sendiri selanjutnya kita kartu kesimpulannya dan kartunya adalah The man. secara umum the man itu diartikan pasrah tetap yakin, yakin karena kuat yakin karena usaha, disiplin karena usaha dan tetap yakinkan diri untuk berjuang, dan jika kartu the man, kita gabungkan dengan kesehatan Leo di disini menggambarkan seorang Leo tidak akan mengalami gangguan kesehatan, namun pikirannya akan terbebani dikarenakan seorang anak ataupun pekerjaannya, dan disini menggambarkan seorang Leo akan terus menekuni apa yang ia yakini karena di sini seorang Leo yakin kepada kekuatannya dan mampu untuk menjalani serta mendapatkan solusi atas masalah pikirannya, dan jika kartu hanggang kita gabungkan dengan kartu keuangan Leo di sini menggambarkan keuangan Leo tidak akan mengalami gangguan apa-apa, namun ingin mengambil satu langkah. Dimana langkah itu adalah untuk memperbaiki keuangan dan di sini ia mendapatkan support dari seseorang yang merupakan kerabat ataupun sahabatnya di bulan Oktober tahun 2020, dan the hangman menggambarkan seorang Leo yakin kepada seorang sahabat yang mendukungnya dan seorang Leo menjalani pekerjaannya secara disiplin dan secara tekun sehingga di sini keuangan akan ia dapatkan lebih bagus lagi di bulan Oktober tahun 2020 dan jika kartu dan Anda kita gabungkan dengan kartu pekerjaan seorang Leo di sini menggambarkan seorang Leo disarankan untuk tetap menekuni dan tetap Fokus kepada pekerjaannya sehingga di sini ia mendapatkan dukungan dan support dari seorang anak yang merupakan anak Leo, anak tetangga, atau anak saudaranya. Dan The Engagement disini di sini menggambarkan seorang Leo disarankan tetap fokus dan yakin kepada pekerjaannya yang saat ini. Bisa menunjang karir, kehidupan, dan keuangannya, namun di sini seorang Leo lebih yakin dan lebih memilih untuk membuka usaha sampingan di bulan Oktober tahun 2020. Dan jika kartu hanggram kita gabungkan dengan kartu, hubungan asmara seorang Leo di sini menggambarkan, seorang Leo ingin memulai hubungan yang harmonis dan lebih bahagia bersama pasangan, di mana tindakan itu mendapatkan dukungan dari orang tua Leo dan orang tua pasangan Leo sendiri, dan dengan gagasan di sini menggambarkan, seorang orang tua Leo dan orang tua pasangan yakin Leo mampu menjalani hubungan yang lebih harmonis bersama pasangan di bulan Oktober tahun 2020 dan untuk angka keberuntungan seorang Leo di bulan Oktober itu berada di angka 2, 22, 28, 81, dan 19 baik, mungkin cukup sekian dari saya tentang ramalan Leo di bulan Oktober tahun 2020 semoga bermanfaat